Menjadi tua itu pasti Tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan Dewasa itu bukan tentang seberapa lama kamu hidup di dunia Dewasa itu bukan tentang usia Tapi dewasa itu tentang bagaimana kita bijaksana terhadap hidup kita Ada yang lebih muda dari kita Tapi lebih tenang, lebih sabar, lebih bisa bersikap Tidak pernah mengeluh Bisa memahami orang lain dan memiliki konsep hidup yang jelas. Tapi ada juga orang yang lebih tua daripada kita, malah sering marah-marah, yang tidak jelas selalu mengeluh, egois, mau menang sendiri, tapi tak pernah mendengar pendapat orang lain di media sosial, isinya kalau ya berjujur atau sinis sinis orang lain karena gak berani ngomong langsung di depan orangnya. Para ini cuma ngomong di sosial media, sekali lagi dewasa itu adalah sebuah pilihan, bukan tentang seberapa usiamu, dewasa ini adalah melakukan sesuai porsi Tidak, tidak kurang dewasa itu ketika kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain Dewasa itu ketika kamu sudah bisa mendamai dengan dirimu sendiri Dewasa itu ketika kamu mau membeli sesuatu, kamu sudah bisa membedakan mana yang kamu butuhkan dan mana yang hanya sekedar ingin kamu berhasil melepaskan keinginan itu dewasa itu ketika kamu sudah berpikir kalau bahagia itu kamu sendiri yang ciptakan dewasa itu fokus untuk mengubah diri sendiri dahulu dan berhenti untuk mengubah orang lain karena kamu paham untuk merubah dunia diri sendiri dulu yang harus merubah dewasa itu kita bisa menerima orang lain apa adanya bisa menerima pemikiran orang lain. Karena tiap manusia pasti punya pemikiran yang sangat berbeda-beda. Menjadi dewasa itu adalah sebuah proses lama atau tidak prosesnya itu tergantung dari kita sendiri. Dewasa itu bukan berbicara tentang apakah kamu sudah bisa cari uang sendiri, sudah punya pekerjaan sendiri, sudah bisa ngurusi bisnis sendiri, sudah punya mobil dan rumah sendiri, atau sudah menikah atau belum. Dewasa itu adalah bagaimana kamu bisa menghapus air matamu sendiri dan kembali tersenyum dengan caramu sendiri kamu bisa menyelesaikan masalah rumah tanggamu sendiri tanpa harus mengadu dan mengerik ke orang lain dewasa itu ketika kamu sudah sangat paham mana yang harus dipermasalahkan dan mana yang tidak perlu dipermasalahkan dewasa itu tidak memakai saat marah tidak sabar dan menggunakan kata-kata kotor saat pertikaian dengan pasangan, sahabat ataupun teman Ketika kamu menuju ke dewasa, kamu mulai sederhana dengan dirimu sendiri. Kamu mulai sederhana dengan penampilan kamu. Sederhana dengan gaya hidup kamu dan sederhana dalam memandang urusan. Jodoh kenapa? Karena kamu mulai percaya dengan dirimu sendiri. Kamu percaya bahwa tanpa pakai up yang berlebihan, baju yang mahal, aksesoris yang bermerek, kamu pun bisa menjadi sesuatu. Kamu mulai sadar bahwa hidup itu sebenarnya murah. Yang membuat mahal itu adalah untuk memenuhi gaya hidup. Makin dewasa kamu, makin sederhana adalah memilih jodoh. Walaupun memang tetap mempunyai kriteria, tetapi makin lebih fleksibel. Semakin dewasa kamu, kamu akan semakin nyaman dengan hubungan yang tidak banyak orang tahu. Karena cinta yang dewasa tidak perlu dipublikasikan. Pamer dan drama yang berlebihan, dewasa itu unik. Dewasa itu cantik, dewasa itu anggun. Dewasa itu tampan, dewasa itu krismatik, dewasa itu elegan Dewasa itu bisa tidak copy paste, dewasa itu sebuah pilihan